7 Juni 2019 hari Jumat Pantai Pangandaran bersama sama uh, my baby my baby, baby. kelamaan mama bare melamaan jadi naik kita semengan enggak yang pertama Depen. saya yang kedua waktu itu tahun 2007 sekarang 2019 12 tahun yang lalu Ini di cagar alam, Dimana? di dalam neng. Hah? Cagar alam, Nak. Hmm? Taman wisata alam, kemana? Kiri kanan? Petunjuknya ke, ke kiri, Neng. I don't know. Sini aja deh kiri neng jam setengah tiga udah juga jam setengah tiga sore itu nang mana mana itu pugus neng ma Uh, banyak monyet tuh, itu monyet itu monyet tuh. Ayo, nggak bawa kacang ya? Tuh, banyak monyet. hakak kag, takut-takut kaget tuh banyak monyet neng Mereka? kelihatan nggak sih saya nggak berdekat-dekat tuh neng bawa makanan ke neng Banyak ya monyetnya? Anaknya neng, ada anaknya. <tuk> <tuk> rewas enggak <tuk> biasa, jadi rewas yuk, cuman. Nah ini ngalih biaya tuh, ngalih. Nah, lan, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jadi tadi, aduh, gua gak, gak ke shoot lagi, video lagi, <tuk> monyetnya lagi, kawin. Duh, gua lupa lagi setelah sekian lama gak ke sini. Gak tau sekarang kayak gimana sini ya. Lupa lagi jalannya Tekasut ah Lembar. Tripod <tipasuk> Ah mana saya jam ke <tipasuk> <tipasuk> <tipasuk> jam setengah, gak apa -apa. Apain situ Tidak, lah. jalur jangan salah jalur nya di mana? terang? terang. Uh. Air, pantai, Air pantai surut. Eh, nah siap, Cumbang. Cumbang. Cumbang. Uh, menuju ke pasir putih. Jadi gua ngomongnya agak-agak gelagap-gelagup gitu enggak terlalu biasa oh itu bangun apa ya? Kayaknya cagar deh, cagar, cagar budaya, simbangan pelestarian Hmm. hutan merupakan anugerah masih... anorganis. Waduh, ini masih bener-bener alami banget. Bener-bener dibudidayakan. Namanya juga cagar alam kan, alam yang dibudidayakan di, apa ya istilahnya Neng cagar tuh, ya bodi kan supaya tetap terjaga keasliannya saya nggak tahu, kita coba lihat itunya dulu Neng, petunjuknya dulu saya juga lupa lagi 2007 ini kan ini banyak pengunjung dari luar daerah juga Nah, kita lihat petanya dulu Neng lah pasir putih yang tadi neng oh ah, salah pasir putih itu yang tadi itu pantai timur belakang jadi gua miring gua parat gua panggung pusat informasi pasir putih petunjuknya itu sekelilingnya, Oh, ini gua Jepangnya Coba. Cuman buat spot foto doang nih. Kayaknya nggak boleh, nggak boleh masuk. Tahu bisa nggak? Kok Jepang ini satu-satunya gua buatan yang ada di tangan dibangun bangun sebagai benteng pertahanan oleh Jepang di saat Perang Dunia II? Hmm. Gitu. Yunseu, eh, uh, Ijin, buat Mitioid. Enggak, enggak, enggak, enggak boleh, enggak boleh. Ayo, pon lagi. Tentang jarang enggak boleh, <tuk> boleh masuk, Ah, mau tanya itu ya. guanya boleh dimasukin atau enggak sih? Boleh, yang ini cuman guanya buntu mas Buntu? Nah, yang aslinya sebelah sini Yang bisa nanti di atas sini Oh, di atas sana Dalamnya ada ruangan-ruangan Oh, ruangan-ruangan Oh buat pengunjung ini, boleh masuk, boleh. Oh, 25 okay. meter, ya. 25 meter ya. ya. Oh, Oke, okay. terima kasih mas ya. Tunggu, Allah masya Allah. Boleh masuk. Cuma aku takut. Izin rekam ya. Aku sih nggak berani ini kan jangan naik iya 25 meter 25 meter aku gak berani ya ada ruang-ruangannya itu ayah ada itu iya itu juga sama Ada monyet iya Ah. Eh. Tuh satu lagi. Mana? Mana bayinya? Oh cuma. Ini galakan, ini galakan ada monyet masuk di di ya. monyet anu di ya. monyet gini persis oh, ibu ibu i, itu i, ib, ibunya tuh ada teteknya itu, Irma ya, inungna mun itu bapakna itu mah bapakna Kukali. ayo Uh, banyak banget menuju ke atas pokoknya sebentar lagi nanti orang ui kedap di jam opat halaguan sunset kayak rujitan Hah, <laughs> oh, ada laut. Yuk.